Yo, apa-apa, apa WhatsApp, selamat datang lagi welcome back. kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini, ayo, start, dan ini ada orang. Bentar, bentar nih, gue nanti gue ceritanya, ya. Kok gue sudah sampai di sini gitu loh kan guys? Bentar ya, oke dah, ya, nggak ada mensuh, Kembali lagi di channel gua. Alhamdulillah gua semangat lagi akhir-akhir ini ya untuk membuat konten lagi di channel ini ya kan setelah ter Hack kemarin Jadi gue bakal uh, upload game lagi ya kan guys Oke okay. Dan ini padahal gue tadi udah record di awal coy Sudah apa up, up, up WhatsApp di awal Cuman Cuman ya Ini ternyata gak ke-record ya facecamnya Jadi ya Gue Dari awal lagi Gitu kan Opening lagi Dah langsung dah Tadi bisa angkat-angkat ini lah pokoknya Bisa angkat-angkat ini Langsung Bom Eh mana tadi Eh Langsung setrum, Waduh ini cuman ada limitnya juga guys Senjatanya Senjatanya memang OP gitu kan Tapi ada limitnya juga listriknya gitu Dan ini dia Ini kan gue jadi alien Mendarat di sebuah bumi gitu loh Eh kok ini selamat tadi Oke Nah Ini tadi suaminya ibu ini Sudah dibunuh oleh aliennya tadi Otomatis itu gue sendiri jadi aliennya Aduh gak tega juga kan Elite Spaceman A Oh nggak percaya Polisinya nggak percaya Ada makhluk hijau kecil katanya Tapi Perasaan nggak Hijau ya warnanya ya Dan juga ini Coba kalian lihat Posturnya tuh kan tuh Tuh kepalanya gede gitu kan Karena alien itu Dianggap pintar banget gitu ya kan guys Jadi kepalanya tuh Gede banget tuh tuh tuh Jadi dia bisa mengangkat sesuatu Dengan Otaknya doang tuh Cuman dipikirin tuh Kepalanya langsung nyala Bisa gitu Oke, kita lempar dulu ke sana tuh polisinya tuh uh, lempar, wah, aduh, kencang kali, lempar ayam lagi, coba kita coba lempar ke, eh, salah arah, cuy, yaudahlah, kita bisa pakai jetpack, nah jetpack, Dimana mana jetpack di belakang ada jetpack, ah? us, gila tiba-tiba, cuy, ngeri juga ya, ada jetpacknya kayak gini, oke, kita samber nih ya polisinya, oke, oh, kayaknya kita harus niki piki. Oh ini bisa nge-recharging Atau gimana ya Ini diapain Diklik kanan Oke kita bawa Tuh lihat Hati-hati hati-hati Polisinya ini punya anu nih dia Punya senjata guys Tuh kan 0% Gak bisa jongkok lagi Senjata gua bisa limit lagi Listrik Cuman kok ini senjata ini cuman listrik gitu loh Gak kayak gimana gitu kan guys Oke setidaknya dia pingsan Kayaknya mengatir ya Bahaya juga nih mobil meledak ya Oke, okay, kayaknya gue harus balik ya Hmm, balik dulu kah? Atau apa nih? Kita ekstrak brainnya dulu ya Oke, okay, kita bisa Gue kira tadi dia bisa membaca pikiran Ternyata coba kalian lihat kepala polisinya mana hilang, cuy, bisa diekstrak kayak gitu Aduh, ngeri kali Tuh Astaga, langsung Cuman langsung udah ya, Dapat apa tadi kita? Dapat experience Atau gimana ya? Tuh, otaknya masuk ke otak Aliennya Gila juga Tadi coba ngescan sapi ya, nggak bisa guys Sapi tidak punya otak Eh, punya otak tapi nggak punya akal Tuh, nah ini tadi yang pertama nih Yang pertama nih Lalu isinya tadi Napor, waduh nggak tega gue guys Soalnya gue juga ya gitu kan Oke, kita hold Kayaknya kita harus berangkat lagi nih, mana nih Kemana gue harus berangkat Wih. Woo bisa mengendalikan piring terbangnya, boy. Destroy buildings, mantap kali. Destroy building katanya. Destroy all building. Oke. Okay. Uh, oh, menghancur-hancurkan kayak gini suka-sukanya ini. Oke, okay, kayaknya nih tinggal ditembak sedikit kayak gini aja dia udah kebakar ya. Oke. Okay. Apalagi? Oke, okay, kita destroy all building. Oke, okay, tuh kayaknya segitu doang udah bisa hancur deh. Soalnya udah dipancing dikit tuh bakarannya udah bisa harusnya ya. Oke, kita hancurin ya. Kayaknya nih uh, mau menarik perhatian masyarakat dulu ya kan. Biar kepancing gitu kan. Nah, tuh harusnya udah kebakar tuh. Cuman lama ya. Tuh bisa padam loh. Mana hadapi bisa padam cuy. Astaga. Ini namanya juga kayu. Kebakar harusnya. Ah, ini tadi aja belum kebakar nih. Oke. Oke, langsung lah. Oke. Here we go Sudah dibakar semuanya itu nice, so. Waduh satu kompi datang boy Boy Satu kompi datang boy Tidak ada apa-apanya dong Sendirian doang alien Kasian ini manusia cuy Gue juga manusia know, gitu loh. Masa gue... Aduh, namanya juga gamenya Destroy but All Human Go. Go. gitu kan. Joe. Jadi misinya di sini menghancurkan semua manusia. Oh, modu military, military datang 9 orang. Bawa tank lagi, gila bos. Langsung lah, skip saja. Ya pokoknya dia, baca-baca gaming. Apa sih, sekali tembak kayak gini doang, ya kan harusnya? Hati-hati ya, dia pakai car guys bahaya banget dia pakai kart, soalnya jarak jauh tuh kan. Oke, okay, kita gocek gocek, gila nggak tuh. Apa yang kalian lakukan guys? Kalau kalian ngelihat kayak gini nih, buh gila bisa nembak lagi. Uponya biasanya kan di video-video cuman lewat. Oke, okay, kita ekstrak kotaknya. Oke, okay. tuh kan, gila ngeri banget. Kotaknya bisa dihisap kayak gitu loh. Bayangkan Press R Munci anunya guys Oke okay, kita Eh Datang lagi satu kompi Oke okay, tanknya dulu Tanknya dulu Tanknya bahaya Aduh kok Oke Oke kita sambil ekstrak-ekstrak ekstrak Kepala manusianya Otaknya maksudnya Mana lagi nih? Ini bisa tekan R katanya R R Gak bisa Yaudah Air Oke oh, Dibiatain ya tadi ya Klik air Oke okay. Bunyinya kayak gitu lagi Kayak gitu anjir Ngeri kali Tuh Drain Oh kita kayak menghisap Oh iya iya iya Bikin shield kayak gitu guys Oke okay. Apa sih teng teng teng teng Gak guna kali Sini gaw Hancur semuanya Jadi dah Jadi dah gua Jadi di pihak alien gitu loh Gak di pihak manusia ini Mau gimana lagi namanya juga game alien gitu kan Gimana gua mau jadi pihak manusianya gitu kan Kecuali ini game Destroy Alien Baru gua berpihak manusia Mana lagi nih Kita geser-geser dikit aja biar aimnya juga Excellent, Wush, excellent. Excel, war, crypto, oh crypto nih boy, keren kali. Oke, okay, here we go. Ini dia. Oh, aduh kebakaran semuanya. Aduh, cuman sendirian. Ini alianya, cuy, belum lagi bawa satu RT. Siapa lagi nih yang datang? Yang bawa tengah jalan lah. Ini bawa mobil biasa, sok keren gitu. Tuh kan, sok keren kali. Celana, hoodie. Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. Uh, apa kamu lihat apa yang kulihat ya iya mirip mukanya apa nih ya lah langsung Gak oke mission sukses So Gila ya iyalah waduh langsung jadi apa berita ya kita mutilation pandemik Parmer di sepi, ya. di sepi, ya. gila. Ini dia nih, ini parmernya tadi nih. Dia mencoba menyerang gua ya kan, gua yang sebagai alien tadi. Pakai shotgun dia ya, coba menyerang, cuman gak bisa karena ya ya op banget senjatanya, bawa listrik jarak jauh, gila. Pasti kena lagi. Soalnya listrik itu kan uh, kalau kena manusia langsung set, kena gitu. Pamu dulu. Wah, ini dia nih bos kita, boy kepalanya bertanduk dan bersedotan. buat apa, <laughs> <you, laughs> apa kepalanya ada sedotan kayak gitu loh? Gila, kepala otaknya tuh udah di luar lah, ya. nggak bisa lah kalian hmm. mikirin. Oke ini dia kripto atau... Oke disuruh milih ya Oke gua bakal milih ini nanti di episode selanjutnya deh ya Oke untuk uh, episode kali ini sekian dulu Padahal ini udah lama gue recordnya tadi Cuman hampir setengah perjalanan ke potong ya Gara-gara nggak -gara, ke klik ya maklum lah ya guys Gue udah lama nggak record ya Oke ya guys gua pilih yang mana kripto atau sauser sauser ya Pilih yang mana Langsung nah, saja komen di bawah Oke okay, ya, kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini Terima kasih sudah Nonton videonya sampai akhir video Sampai jumpa di video selanjutnya Salam kiman